Saya Haji Muhammad Arifuddin guru bahasa Indonesia pada SMP Negeri 2 Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ketertarikan saya menjadi Microsoft Certified Educator atau manfaatnya dalam kurikulum merdeka. Saya ingin mengupgrade kemampuan saya dalam e dan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana sebelumnya saya belum memaksimalkan kemampuan pembelajaran. Hal ini sangat terkaitan erat dengan implementasi kurikulum merdeka, di mana anak-anak dituntut harus bisa membangun pengetahuannya sendiri dan guru sebagai fasilitator kelas tersebut. Saya benar-benar ingin menggambarkan gambaran hal-hal baru, terutama mengenai Microsoft. Dengan harapan, kedepannya saya yakin seutuhnya dalam kelas mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia, tentunya akan ada minat yang lebih tinggi dari siswa-siswa saya, sebab saya percaya bahwasanya seorang guru harus dituntut belajar dan belajar mengembangkan hal-hal baru yang erat kaitannya dengan perkembangan pendidikan kita di Indonesia. Apalagi saat ini kita sedang mengimplementasikan kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka. Keterdidikan saya mengikuti program ini baik mengimplementasikan kurikulum maupun pembelajaran, materi-materi serta topik-topik dalam bahasa Indonesia semakin mudah saya aplikasikan. Ketertarikan lainnya adalah saya ingin cakep dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang mudah serta dapat membawa murid-murid saya ke arah yang lebih baik dalam teknik-teknik dalam kaitan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Sekian salam Merdeka Belajar lewat Orbit Merdeka. Terima kasih.